Kini kita sahabat pena, karya Dr. M. Irfan Hidayatullah. Baru saja ku kirim surat kepadamu. Nantikan saja. Ya, sudah pasti. Tak secepat pesan singkat di gawai kita. Tak sekilat kalau aku telpon kamu saja. Tapi aku ingin kamu tahu. Indahnya menanti. Indahnya ber Kini segala telah cepat, lesat. Tapi, tidakkah kamu lelah dengan segala yang luah? Tak ada ruang sedikit pun untuk bernapas Dari kabar, berita, opini. Dan segala hoax serta propaganda penyebab bersalah, bahkan segala yang harusnya kita cari dengan berlama-lama membaca, kini dirangkum Google dan Wikipedia, baru saja. Ku kirim surat kepadamu. Nantikan saja di surat itu. Ku tempelkan sejarah agar kita tahu ada yang tidak mudah untuk sampai ke detik ini, ya, semua. Tidak mudah bukan? Atau Kau telah lupa Bahwa kita dibentuk Dari peristiwa-peristiwa yang berjalin berdarah-darah Para pahlawan bangsa Para guru Para buruh, teknokrat, dan siapapun yang menanam biji pohon kemerdekaan dan pembangunan yang kita bangga banggakan sudah. Ya, kini kita banyak tak tahu. Padahal kita dikubur aksara. Suara, gambar, dan sinema-sinema Kita rupanya terus dihibur saja Untuk melupakan segala hirup di kota Hingga masalah demi masalah Menjadi bom waktu yang siap Sudahlah, aku bukan sedang marah, hanya mengumpahkan segala iri. Ya, iri pada setiap kesadaran diri, pada setiap kesabaran melampaui yang dulu menjadi teman sejati. saja kukirim surat kepadamu nantikan saja kalau sudah sampai nanti kau boleh mengoleksi sejarah itu ya kamu pasti tahu kan Namanya hobi filateli atau baru dengar dariku saat ini Tak jadi masalah, copot dan kumpulkan saja perampok itu karena aku akan mengirimkan rasa rinduku melalui surat seperti ini kepadamu. Jangan lupa balas dengan cara yang sama, ya. Eh, ngomong-ngomong. Bagaimana kabar di kota metropolitan? Semakin macetkah, semakin bahagiakah di sana? Di kota kecil ini, di kampung kita, sepertinya mulai hampir sama. Semua sibuk dengan gawai di tangan mereka, ya. Itu aku ingin mengajakmu untuk bersama memeluk sejarah di tengah segala yang rancak lupa dan lelah. Semoga persahabatan kita penuh makna, dan kita bisa merayakannya dengan.